Halo teman-teman semua selamat datang kembali di channel saya dan di kesempatan kali ini saya mengunjungi salah satu game yang menurut saya ini lumayan menarik karena ini adalah salah satu pabrikan mobil yang saat ini lumayan ternama ya dan mulai sudah mulai dilirik orang yaitu adalah pabrikan mobil Hyundai dan ini adalah asli game buatan Hyundai bukan game buatan sih maksudnya ini adalah game Roblox yang dibuat oleh Uh, apa ya kompeninya Hyundai lah ini namanya adalah Hyundai mobility Adventure tuh by Hyundai Universe ini daily rewards kita bisa klaim Oke okay. ini baru nyobain sih saya baru masuk juga Oke okay, ini ada semacam asisten mungkin ya seperti itu namanya namanya adalah Dal I Hello City Hero welcome to Hyundai Mobility Adventure next there are citizen in trouble all over this world we need the city hero help oke oke okay. okay, kita disuruh menyelesaikan beberapa misi untuk membantu citizen dan berpartisipasi dalam event run the world oke okay. event yang ada di seluruh dunia untuk mendapatkan hadiah jadi langsung aja kita pergi choose ke misi apa ini solve the mission di want to play the tutorial Oke okay, kita coba ya Wih apa ini limited special reward Elentra n claim Oke okay. wih seperti ini ya ini saya berada di mana ini <laughs> kayak semacam apa itu namanya metaverse metaverse itulah metaverse di Roblox <laughs> you've arrived Oke okay. aduh bentar nih scroll monster ada kambing ini Oke okay, terus terus kita kemana kita ke mana nah, ini apa nih ada tas oke okay. <laughs> oke okay. backpack ada tas ya ada pet, hewan, mainan, makanan, minuman oke okay, kita bisa teleport ke cafe coba ya cuy kita teleport ke cafe oke okay, ini game uh, experience robloxnya rada berat Para <laughs> ini saya setting di angka 8 teman-teman mungkin melihat agak burik-burik gimana gitu ya Mohon maaf Oke, ini kafenya, kah? Ya, maybe ini kafenya. Oh, bisa lari, kok. Oke, sip, bisa lari. Sip, oh, teleport mantap. Kafe, eh, bentar. Kita nggak mau ke cafe. Kita mau coba lihat ini di mana ya mobilnya. Ya, saya mau lihat mobil dulu. Oke, kita bisa duduk di sini ya? Kan, mau duduk di situ bisa bentar. Uh, shop shop Oh beli ya pakai Robux dress up kita bisa uh, ini ganti tampilan karakter kita sih Oke okay. terus ntar saya baru main jadi saya <laughs> berada bingung ini Who can invite me to art? Oh bisa ini bisa invite temen mantap mantap mantap, mantap. emoji sip ada emoji di sini, jadi buat teman-teman yang main di PC ya, bisa pakai emoji juga. Dan ini adalah profile kita, oke, okay, mantap sekali. Spawn, mobil kita cuma. Wih, kita dikasih apa ini? Hyundai Elantra. Eh, gila. <gulis> Mobilnya, mobil balap. Ini <gulis> mobil apa ini? Kayak semacam mobil rally, cuy. Bukan mobil rally sih, kayak mobil balap sini ini. Iya, iya. Coba ya. Wih Anjay, Wih Anjay, eh, dulu launch control n, apa? Ini? Oke, di kanan bawah itu ada semacam tombol untuk bisa kita navigasiin. Jadi Z, Z itu apa? Oh, lampu sen Oke, Z dan X, kemudian C itu untuk hazard, untuk traction handbrake di spasi, move-nya BSD okay. headlight, headlight oh, oh bisa, oh, oke okay. exit untuk E, oke okay. oke, okay, nah sekarang pertanyaannya ya nih, ya, uh oh, ada yang pakai pelisette gak tuh eh, apa sih itu, ya peliset ya, Hyundai, pelisette <laughs> ini baru awal, udah dikasih bom beli gini coba eh, ini jalannya di kanan ya oke, okay, di kanan <laughs> Kebiasaan di CDI, dia malah jalan di kiri cuy Bentar ini showroomnya dimana Anjay Oh ada map tuh di kanan atas Ya nggak tahu saya kan tidak tahu kita masuk ke sini ya ini dealership harusnya kalau melihat dari mapnya tadi dealership ini cuy terus terus eh Oh Wih wih macam di ini cuy pameran mobil kan ini apa nih Hyundai I20 kayaknya ya nggak eh ini kameranya bentar ya ini kameranya ngebang atau gimana nih dia tiba-tiba zoom out sendiri tuh zoom out sendiri loh saya nggak zoom out ya udahlah kayak ini berbagai macam mobil Hyundai i20 ntar ini masalahnya bisa beli nggak Uang kita baru 3.200. Gimana cara dapetin uangnya ya? Mungkin di next video saya akan coba main ini lagi <laughs> untuk membeli satu salah satu produk mobil di sini ya. Oke. Okay. Di sini kita bisa jual mobil. apakah kita bisa jual mobil yang itu, teman-teman? Coba. Berapa nih? 11.200. Nah, murah amat. Bentar, harga mobilnya berapa sih ini Ya coba kita lihat Oh seribu-seribu toh Sebenar ratus kukira kebiasaan di driving Indonesia harganya rada tinggi-tinggi di sini ya harganya segini ada ionic 5 ada ionic 5 dong gile Ini mobil baru keluar udah muncul di sini gitu kan jadi ide aja belum gitu Aduh benar dan dijelasin dong ada ini eh iya ini tinggi mobil ya tinggi mobil panjang mobil lebarnya gile bisa pilih warna di sini oh, oh juga dijelasin loh ada maksimal torsinya terus apa nih power ya ya ya ya seperti itu Oh gile lengkap juga wheelbase dong ada wheelbase ah mantap sekali tapi ini ada beberapa mobil yang harus pakai diamond cuy diamond ini kayaknya harus beli pakai ropux nih mungkin kalau koin bisa lah kita dapetin di sini ya kan nggak tahu gimana caranya deh ntar saya akan coba cari tapi di sini mobilnya Hyundai semua dan lumayan banyak ya lumayan cuy ada Staria Staria Lounge wih ini bisa test drive nggak sih saya mau salah satu mobil di sini test drive dong apa ah, nggak bisa ya ya lah kita coba beli apa ya cuy ayo 5 menarik nih pintar ntar wah, kita langsung abis ah, bentar, bentar bentar bentar bentar tadi mobil kita berapa mana sih? oh ini yang mobil capet cuy 800 diamond dong tadi dapat Elantra itu mobil kita <tid> oke okay, lumayan hmm nih wraps bisa namain stiker jangan bilang bisa namain stiker nih bentar, bentar bentar bentar coba staria deh staria dulu deh oke okay. oke okay, bisa namain stiker keren sini apa deh yang mana deh ah bisa bisa loh bisa loh Iya ada sunroofnya bisa loh ya anjay kuning gini <laughs> keren mbak buatan Hyundai Hyundai Company pilih wah saya sampai nangis nih Saking kerennya gitu loh Wih keren pak Bentar bentar Coba kita coba Aionic uh, 5 mana tadi Ini Coba ya Anjir Wah keren Wah keren Keren sekali Saya sampai tidak bisa berkata-kata Ini keren Ini apa nih Zebra sih oke, oke, oke, oke, oke, oke, Ini mobil nggak di stikerin udah keren. Ini bisa di stiker loh, wraps. Makin keren lagi gitu kan. Coba deh kita apa ya. Cuman ini sama kayak cd ide ya nggak ada interior ya. Hanya tampilan luarnya aja. Tapi karena yang buat Junda ya, harusnya ini model-model mobilnya high quality dan Iya persis lah Dengan yang ada di dunia asli Coba ya Ionic 5 Bang Kita 3.600 Kita beli Ionic 5 yang harganya 3.000 Kita pilih warnanya Apa ya Yang bersih deh Putih kali ya Coba-coba kita Scroll out eh, Scroll out Scroll down Oke ini putihnya agak kuning Ini kali ya Oke Oke kita purchase ya teman-teman ya Ionic 5 nih chase bisa pilih file ya Oh bisa pilih file teman-teman oke okay. bagus yang mana nih selera sih ya yang ini aja lah uang kita tinggal 200 Lah <laughs> kalau beli velg yang ini habis dong ini aja lah oke okay. terus terus gimana? Udah udahkah udah ada gitu coba-coba kita keluar ya Coba kita keluar. Oke, okay, kita spawn. Oh iya dong, ada woi mobil baru. Setirnya di kiri ya. Wih, cakep, cakep, Pak. Oke, okay. oh, tarikan awalnya nggak begitu narik. Kenceng sih, berarti tidak tidak kurang tidak sesuai dengan kurang sesuai dengan yang ada di dunia nyata nih tidak terlalu kenceng ya Coba kita dari nol Coba-coba nggak coba. berhenti datar ya Set. kenceng sih cuman kayaknya kalau di dunia nyata nggak sepelan ini udah tarikannya mobil listrik kan ini harusnya iya nih harusnya nggak sepelan ini eh astaga kaget tiba-tiba ada yang nyamper Oke teman-teman, mungkin cukup segini aja untuk video kali ini Buat kalian yang mau merasakan sensasi bermain game buatan pabrikan mobil Hyundai Ya udah buat kalian yang mau nyobain, silahkan klik link di kolom deskripsi di bawah Dan terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video yang berikutnya